apa kabar semua jangan lupa like komen dan subscribe Vlog TV karena dukungan kalian yang saya tunggu biar tambah mati Wong wilaheng Sekarang bawono langgem banyu pelambang sumber pangguripane menungso witwitan podokaro sumber pangguripane menungso pulau kuwi Para menungso kudu ilingo iku kabeh kang ciptaaning Gusti huo, ojo Aja dirusa. ah, dirusak ya, dilestarekno ya. Ayo lur lanjut. jam segawi Oke. Okay. banyak <tipan> iki banyu paniki piso gawe uripe wong senden marang Dekongkan Soh nengur Ayo Menikmati Khusnul Maruf ke kustia Karjoja, kustia Karjoja, kustia ayo ayo foto-foto nya sedalan kalau wow. penyelitian bikin Jawa, udah mesti ya, kaya. usah, usah ketiga, sopi, lancar, wawas, asif, kayak, -kayak ngomong ya tak jatuhnya cengwet betilmu tak jatuhnya parang akses Oh, dua dus boleh. Bangun yang bening, pendekar, pendekar gunung sumbing no